21 tahun nih Pertamanya itu gimana sih? Pertamanya ya ngikut bapaknya kerja nah, Terus? Terus akhirnya masa mau dibedek mulu ya Akhirnya ini jalan-jalan ke situ Ada orang, ada warung Terus disini sambil nanyain. Di situ kontrakan malah masih murah dah 25 ribu Sebulan Itu dulunya namanya apa Bu? Kapung Bayang apa yang Bukan PTU doang lah, dulu pertai Iya Dulu di situ aja, yang sekarang lagi dikerjain proyek, masih empang. Dulu aja Terus kan akhirnya lama-lama aku ikut nyapu Nyapu masih PT ya Iya, ikut aja masih gampang Cuma nanya doang bu, ada lowongan kerja nggak? Aku kerja gitu Akhirnya aku ikut kerja nyapu Sebulan 300, diambilnya dulu minggu sekali itu aja kadang sampai dua bulan kadang ngebayaran akhirnya giliran saya berapa bulan ya di situ nyapu beli bubuk di situ ada orang butuh tahu punya kasih so apa malam-malam dia pergi dijual 200 ratus bubuknya iya ada alat-alat masaknya kayak penggorengan kayak apa kompor sumbu kompor masih sumbu ya iya disitu aku beli aku beli sama tukang tambal ban dulu yang itu ya, iya, amat kita tambal ban. itu sepi nggak sih bu? dulu, sepi? rawan. rawannya gimana? Itu? rawannya kalau siang aja ada bekerja apa? Oh, kalau nyapu aja semuanya ada. habis lari-lari ya? bentar ada nanya. bu tadi nggak lihat, sebilang gitu ya. katanya kan gak boleh. takut kan, saya katanya iya. terus kenapa mah. ini hapusnya gini-gini gitu. kalau saya gitu, ada juga begitu. Enggak tahu. nggak paling gitu doang, lain tahu nggak tahu pokoknya kalau ngeliat habis ya kejahatan begitu saya nggak mau nggak tahu takutnya saya ini terancam ya namanya siapa yang tinggal sama di sini terus cari nafkahnya di sini terus waktu itu bencong juga bencong, dikerjain kali jalan bareng nggak tahunya setengah jalanan dia pulang lah nggak mau diapain gitu nangis nangis terus ya nggak tahu apalagi seorangnya nyapu ya kalau ngeliatnya ke bawah mulut Bu, pas jadi Kampung Bayam, gimana tuh? Kampung Bayam tuh udah nah, lama saya nah, aja udah punya bahas. anak. Dulu, malam. Kampung Bayam tuh dari orang yang Tapi Tadinya kan masih hutan di situ. Masih lama pun juga kayu gede-gede masih ada monyet ada ular yang itu yang yang gantung iya katanya terus katanya orang dari kampung mana Kak sama dia iniin babat kayu babatannya rumput yang tinggi-tinggi alang-alang -tinggi, ya di belakang sini aja kali masih pakai cing gondok banyak penuh udah kelihatan kalinya kadang hmm. orang mancing cuma hit doang gitu ya, ya, terus janjiin, gua mau pindahnya kapan sesudah ini pembayaran apa apa gitu ya, saya janjinya tiga bulan kenapa tiga bulan, ya istilahnya kalau emang saya mau nyari ini biar dapat lagi gini gini, katanya cuma habis pembayaran berapa hari suruhnya pindah, dia eh, pindah gitu, padahal giliran ini masih banyak yang lama, yang istilahnya minta Saya lihat pindah orang-orang yang pada ininya, terus ya, di kemarin kalau itu mah saya istilahnya bisa usaha, usaha ya. Sekarang sama total, tahu pak? Kemarin kan saya istilahnya di sini tempat-tempat itu ya, saya punya kamaran ya, ya kan? Terus sambil jualan malamnya ada kopi, dan ini dia. Sekarang saya pencariannya masih total, cuma bapaknya doang. Bu, program di sini, ibu, -ibu ikut kan? yang rumah susun ikut. Nah, itu gimana tuh Bu pertamanya? Ada sosialisasi enggak? Maksudnya pertemuan tuh. Iya, pertemuan. Gimana tuh Iya per pertemuan itu. itu siapa yang mau ini. tadinya kan malah kelompok kita enggak dikasih tahu. Enggak dikasih tahu. Iya, iya dikasih ini terus kan ada yang gini pula, oh, "Iro, oh. saya mau ngomong ya, tapi ini sih bicara rahasia." Ada apa sih? Saya juga kaget oh. ya datang. Ada apa sih? Loh itu busur oh. Iya. Ini dari sono kok masih ada tempat sekian-sekian katanya. ini kita ini siapa lagi sebelah kita ini masih rahasia ya? Jangan ngomong. Jangan ngomong. Jangan apa gitu. Jangan apa oh, ya, gitu. Jangan apa gitu. Jangan apa gitu. Jangan apa gitu. Jangan apa gitu. Jangan apa gitu. Jangan apa gitu. Jangan apa gitu. Jangan apa gitu. Jangan apa apa apa juga Jangan barengan, ketemu di mana gitu. gitu. gitu. Pak apa gitu. Jangan rapat apa Bu? Ini gitu rapat gini, ntar apa kalau ini ini gini bangunnya begini gitu. Bangunan rumah susun? Ya ada tempat sekian, ini yang belum diisi sekian dari badan tak setan, katanya kan? Iya, kan gitu. Dari badan tak setan,